Halo selamat sore sahabat Youtube semuanya Jumpa lagi ini dengan The Channel Kali ini kita jalan-jalan di pantai kuta Melihat indahnya sore hari Melihat deburan ombak Yang ke pantai Yuk kita lanjut jalan-jalan yuk. Bisa -bisa. Oh, ya. Ya. Oke, oke. oke. Orang dekatnya ini, orang jelas kalau kelihatan itu. Ya sama-sama. Terima -sama. kasih. Yeah. Ya. Saseter lo, sahabat oi! Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita, sahabat, di acara jalan-jalan sore di Pantai Kuta, melihat indahnya matahari terbenam.